Doa mohon kemurnian, dalam nama Bapa dan Putara dan Roh Kudus. Amin. Yesus terkasih, aku tahu pasti bahwa setiap karunia yang sempurna dan lebih dari yang lain karunia kemurnian, bergantung pada pertolongan yang paling berdaya kuasa dari penyelenggaraanmu. Dan bahwa tanpa engkau suatu makhluk tak dapat melakukan apapun Oleh sebab itu Aku mohon kepadamu untuk membela dengan rahmatmu Kemurnian dan kesucian dalam jiwaku Pula dalam tubuhku Dan andai aku pernah menerima melalui indraku Segala bentuk kesan yang dapat mencemari kemurnian dan kesucianku Kiranya engkau yang adalah Allah yang maha mulia Sudi mengenyahkanku Agar aku dengan hati yang tanpa noda Maju dalam kasih dan pelayanan kepadamu Mempersembahkan kemurnian diriku sendiri Sepanjang hari-hari dalam hidupku Di atas altar mahasuci kealahanmu Bapa kami yang ada di surga